Beberapa sosok manusia berdiri di depan menara Chaotic. Mereka semua memperhatikan pintu tertutup rapat yang mengarah ke menara batu raksasa di hadapan mereka. Sudah sebulan sejak Lindong masuk, Lindong tidak menunjukkan indikasi keluar selama satu bulan ini. Ini menyebabkan kelompok busu merasa sangat terkejut. Meskipun mereka sadar bahwa Desolation Key di dalam Chaotic tower memiliki efek ajaib untuk memanaskan tubuh fisik seseorang, Desolation Key juga sangat berat. Itu tidak mudah untuk bertahan selama satu bulan di dalamnya. Mungkinkah sesuatu terjadi? Mata cantik Mengqi menatap pintu menara, saat dia bertanya dengan suara khawatir. Seharusnya tidak apa-apa, kekuatan lindung luar biasa, dan dia memiliki karakter yang berhati-hati. Dia pasti akan mundur jika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bertahan. Alasan untuk situasi saat ini, kemungkinan karena dia tidak ingin keluar. Gu bergumam. Haha, <laughs> tapi untuk seseorang dengan kekuatannya, jarang bisa bertahan selama satu bulan di dalam Chaotic Tower. Bahkan Sen Tujue hanya bertahan selama 20 hari di dalam menara. Petik dua, Orang itu adalah monster. Sudut mulut Gumengki Mengki terangkat. Tindakan kecil ini menyebabkan wajahnya yang cantik terlihat sangat mempesona. Dia memang monster. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh. Dia pasti akan memiliki tempat di dalam chaotic dimensi ini. Gusou mengangguk, namun ia melanjutkan dengan menyesal. Sayang sekali, klan gu kami tidak dapat mempekerjakannya. Elang yang perkasa tidak akan mau hidup di sudut. Klan gu kita mungkin terlalu kecil di matanya. Gu Mengki berkata pelan, harapan anak itu kemungkinan terlalu tinggi. Bahkan kehilangan besar klan gu, kita mungkin tidak dapat mempertahankannya. Bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan bocah ini, jangan katakan padaku bahwa dia tidak menyadari bahwa jumlah orang yang seperti kamu dapat berbaris dari satu sudut pulau ke yang lain. Gusol tertawa, wajah gu mengkitan pas sadar menjadi merah padam setelah mendengar Gusol menggoda. Dia dengan cepat berbicara dengan cara yang tak berdaya. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika pihak lain tidak menyukai aku. Gusou tertawa keras saat melihat ini. Dia baru saja akan berbicara. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya segera berbalik ke pintu menara caotik, yang telah tertutup rapat selama sebulan. Sepertinya dia akan keluar. Gu Gumengki buru-buru membalikkan matanya yang cantik setelah mendengar ini. Gemuruh, ketika mereka menggeser pandangan mereka. Pintu batu tebal yang telah tertutup rapat selama sebulan akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang dalam pada saat ini ketika desolation kikuno muncul pada saat yang sama sosok kurus juga perlahan berjalan keluar dari kegelapan akhirnya dia berdiri di bawah sinar matahari yang hangat ku, lindung menghirup udara segar dalam-dalam setelah itu dia melihat kelompok Gusou di depan menara caotik ketika senyum muncul di wajahnya Mata kelompok buso tanpa sadar menyusut ketika mereka menyaksikan lindung yang berjalan keluar dari menara caotik. Mereka bisa merasakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara lindung saat ini dan yang dari sebulan yang lalu. Yang aneh adalah bahwa perubahan ini tidak muncul di permukaan. Berdasarkan indera mereka, mereka bisa merasakan bahwa tampaknya ada kekuatan yang sangat eksplosif dan menakutkan di bawah tubuh sosok kurus ini. Kekuatan seperti itu bahkan lebih besar dari sebulan yang lalu. Haha, <laughs> sepertinya satu bulan latihan pahit, teman kecil Lindung telah menghasilkan manfaat besar. Gusou perlahan pulih dari keterkejutannya dan tertawa. "Aku benar-benar harus berterima kasih kepada klan gu untuk ini," Lindung tertawa. "Perjalanan ke menara caotik ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk menstabilkan kekuatan Yuan yang agak dangkal." Tentu saja. Yang paling penting, dia akhirnya membangunkan roh batu leluhur. Kami hanya saling membantu, jika bukan karena bantuan teman kecil Lindong. Klan Gu kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kuota. Gu Shou tertawa dan melambaikan tangannya. Lindong terkekeh, dia memiliki perasaan yang baik terhadap klan Gu. Meskipun ia telah memberikan kontribusi besar, yang terakhir juga tidak picik dan tidak melakukan sesuatu yang tercela seperti meninggalkannya setelah kesuksesan mereka. Lindong, akan ada cuaca badai di atas laut selama beberapa hari ini. Akan sulit untuk pergi ke laut. Mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari di Mater Gatering Island? Gu Mengki tersenyum manis. Lindong sedikit ragu setelah mendengar ini. Akhirnya, dia nyengir dan mengangguk. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari klan Gu. Akan sedikit tidak pantas baginya untuk pergi begitu saja pada saat ini. Joy melintas di mata Gumengki setelah melihat bahwa Lindung tidak menolak. Senyumnya, yang seperti bunga mekar, tampak sangat indah. Kalau begitu, ayo pergi. Kami akan kembali ke klan Gu dan beristirahat. Gu Soh juga tersenyum setelah melihat ini. Dia tentu saja senang memiliki Lindung tetap sedikit lebih lama. Selain itu, dia juga menyadari pesona Gumengki. Jika dia membiarkan dua individu muda ini berinteraksi, mereka mungkin akhirnya saling menangkap mata. Gu mereka kemudian akan mendapatkan ahli dengan potensi besar. Lindong mengangguk, tubuhnya baru saja bergerak. Ketika hatinya tiba-tiba bergetar, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tempat itu. Aura itu bahkan lebih kuat daripada Gusou di sampingnya. Eh, ketika Lindong melihat ke atas. Gusou juga jelas merasakan aura ini, dan seruan segera keluar dari mulutnya. Dia sedikit mengernyit, ketika dia melihat ke arah itu. Akhirnya, dia bergumam. Aura yang kuat, aku bertanya-tanya siapa itu. Tampaknya menuju ke pulau berkumpul marsial kita. Gumengki juga berkomentar dengan terkejut. Mungkin itu adalah VIP klan. Gusou berpikir sejenak sebelum berbicara. Pulau pengumpulan bela diri ini dijaga oleh lima klan besar mereka. Dengan kemampuan lima klan besar, mereka secara alami akan berkenalan dengan banyak individu kuat di wilayah angin laut surga. Karenanya, dia tidak tampak terkejut luar biasa. Lindung sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menarik pandangannya. Ketika suara serak terdengar dari dalam tubuhnya. Itu mengejarmu. Langkah kaki Lindung tiba-tiba berhenti. Saat murid-muridnya berkontraksi, orang yang mengucapkan kata-kata itu secara alami adalah roh batu leluhur. Namun, setelah dia, sejak kapan dia menyinggung ahli tingkat ini? Apakah itu orang tua Nefarious Bond? Mata lindung berkedip, suatu pikiran tiba-tiba muncul. Saat dia berseru di dalam hatinya, batu leluhur tidak menanggapi kali ini. Jelas, itu diam-diam mengakuinya, kali ini. Ekspresi Lindung berangsur-angsur menjadi jelek. Dia tidak berharap bahwa orang tua Nefarious Bond akan secepat ini. Apakah ada yang salah? Gu Mengki tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan prihatin setelah melihat ekspresi Lindung tiba-tiba menjadi jelek. Ini adalah orang tua Nefarious Bond. Lindung perlahan berbicara dengan cara yang agak gelap dan serius. Orang tua Bond jahat. Gu Sohu dan Gu Mengki terkejut setelah mendengar ini. Segera setelah itu... Ekspresi mereka berubah. Apakah dia mengejar kamu? Dari kelihatannya, orang-orang ini kemungkinan telah belajar tentang masalah Lindung membunuh seorang murid dari orang tua bon jahat dari Guyan. Lindung sedikit mengangguk, dia mengangkat kepalanya. Saat dia menatap ke arah dari mana aura yang kuat itu berasal. Matanya sedikit agak gelap dan keras. Dia benar-benar menarik masalah besar kali ini. Gu Soho memiliki ekspresi muram. Dia juga jelas menyadari betapa repotnya berurusan dengan orang tua bon jahat ini. Yang paling penting, orang ini adalah orang jahat dari Gua Angin Iblis. Dengan faksi raksasa di belakangnya, hantu tua eksentrik ini bahkan mungkin tidak memberikan wajah guglan mereka. Tetua Gusou, apa yang harus kita lakukan? Gu Mengki melirik Gusou dan dengan lembut bertanya, orang tua bon jahat ini jelas bukan karakter yang ramah. Meskipun kekuatan Lindung dianggap berada di puncak generasi muda, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan seorang ahli yang lebih tua seperti orang tua Bonnevarius, yang telah mendominasi wilayah angin laut surga selama bertahun-tahun. Gusou mengerutkan kening dengan erat, ekspresinya sedikit berubah-ubah. Beberapa saat kemudian, sebelum dia mengepalkan giginya dan dengan tegas berkata, tidak peduli apa, Lindong adalah tamu penting dari klan gu kita selama dia berada di pulau pengumpulan bela diri. Orang tua bon jahat ini harus mencari pendapat klan gu kami sebelum menyentuhnya. Petik dua. Hati Lindong sedikit hangat setelah mendengar ini. Dia segera berkata, Tetua Gusou, tidak perlu bertindak seperti ini. Ini adalah masalah pribadi aku, dan itu tidak akan berdampak pada klan gu. Petik dua. Teman kecil Lindong. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku mungkin bisa mencuci tangan saja jika ini terjadi di tempat lain. Namun, karena kamu di sini, kamu adalah tamu penting dari klan gu kami. Jika orang lain mengetahui bahwa klan gu kami bahkan tidak bisa melindungi tamu kami, bagaimana klan gu aku akan terus bertahan di surga laut angin wilayah ini? Gusou melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Mulut lindung bergerak. Karena perasaan yang baik muncul di dalam hatinya karena kekeras kepalaan Busou. Lagi pula, tidak semua orang berani menantang ahli terkenal seperti lelaki Tuan Nefarious Bond karena orang muda tak bernama seperti dia. Namun, Lindong juga punya rencana sendiri. Orang Tuan Nefarious Bond itu datang dengan cara yang sangat agresif. Dan kemungkinan dia tidak akan mau pergi dengan tangan kosong. Selain itu... Tidak mungkin bagi Lindong untuk bersembunyi di Mater Gathering Island ini selamanya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan yang dia alami. Sungguh hantu tua yang menjengkelkan. Mata Lindong sedikit menyipit, tatapannya beralih ke langit biru yang jauh. Suara angin yang deras muncul, dan aura sombong yang kuat itu juga tidak sedikit tersembunyi. Itu langsung menyebar di atas langit di atas Martial Gathering Island. Swosh. Munculnya aura yang begitu kuat secara alami menarik perhatian berbagai ahli di pulau itu. Segera, suara angin yang membelah muncul. Banyak sosok berdiri di udara. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat ke arah mana aura itu berasal. Swosh. Sebuah cahaya abu-abu akhirnya merobek langit dan muncul di langit di atas Martial Gathering Island di bawah perhatian mata pengamat yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu tersebar, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut abu-abu berserakan di pundaknya memegang sebatang tongkat tulang saat dia muncul. Laura kuat mengerikan mengikutinya, di mana bocah nakal yang membunuh muridku, katakan padanya untuk keluar. Petik dua. pria tua berjubah abu-abu itu muncul dalam sekejap, mata dinginnya yang kejam seperti ular beludak, saat mereka perlahan-lahan menyapu bagian dalam Martial Gathering Island. Teriakan seram bergemuruh di langit di atas pulau. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Babak 892, Orang Tua Tulang Jahat. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di udara di atas Martial Gathering Island. Teriakannya yang gelap dan keras dibungkus oleh Yuan Power yang megah, saat bergemuruh di seluruh pulau. Keributan meletus di Martial Gathering Island karena teriakan yang tiba-tiba ini dan suara angin yang deras muncul. Banyak pasang mata memandang lelaki tua berjubah abu-abu di langit yang jauh dengan mata tertegun. Yang terakhir ini jelas memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga ini. Oleh karena itu, tangisan kejutan mulai menyebar setelah semua orang melihatnya. Itu adalah pria tua Nefarious Bond. Kenapa hantu tua ini datang ke Pulau Beladiri dengan cara yang begitu agresif? Petik 2. Siapa yang telah membunuh muridnya? Orang yang sangat berani. Apakah dia tidak tahu bahwa hantu tua ini sombong dan melindungi orang-orang yang dekat dengannya bahkan jika mereka bersalah? Ha, sepertinya Martial Gathering Island tidak akan damai hari ini. Pria tua Nefarious Bon berdiri di udara, matanya yang agak dalam menyapu pulau Martial Gathering seperti ular beludak. Bisikan-bisikan yang mencapai telinganya menyebabkan rasa dingin di matanya menjadi sedikit lebih kuat. Menguasai. Beberapa suara angin yang berhembus tiba-tiba muncul agak jauh. Ketika beberapa sosok bergegas mendekat, Chen Luo memimpin kelompok. Dia buru-buru berteriak dengan hormat setelah melihat pria tua berjubah abu-abu itu. Chen Luo, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan pembunuh junior kamu. Kamu benar-benar membutuhkan orang tua ini untuk datang secara pribadi. Orang tua Nefarious Bon melirik Chen Luo sebelum berbicara dengan suara dingin. Keringat dingin muncul di dahi Chen Luo setelah mendengar kata-kata pria tua Bon nefaries. Dia buru-buru menjawab, murid ini ingin secara pribadi menangkap bocah itu, dan menyerahkannya untuk dikuasai agar kamu tangani. Namun, orang itu agak kuat, dan bahkan sen tidak cocok untuknya. Aku, oh, mata gelap dan dingin dari orang tua Bon jahat itu bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia telah mendengar tentang Airen Asura Klan Sentu. Meskipun usianya masih muda, dia sudah mencapai tahap mendalam kehidupan. Bakat yang membuat banyak orang lain iri. Satu-satunya yang ada di wilayah Laut Angin Surga yang bisa mengalahkannya. Kemungkinan adalah dua monster muda dari dua gua besar. Tidak terduga bahwa orang lain yang bisa melakukan ini telah muncul. Di mana orang itu, pria tua Nefarious Bond berbicara dengan suara acuh tak acuh. Terlepas dari bakat macam apa yang dimiliki orang itu, orang itu seharusnya tidak membunuh muridnya. Jika dia tidak mengambil nyawa bocah itu sebagai balas dendam, kemungkinan semua orang akan berpikir bahwa dia, orang tua Bon jahat, bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Dia saat ini menjadi tamu di Klan Gu. Joy melintas di mata Chen Luo yang lebih rendah saat dia dengan cepat menjawab. Klan Gu ya, pria tua Nefarious Bon menyipitkan matanya. Segera setelah itu, tatapannya beralih. Ketika suara yang kuat sekali lagi bergema di langit. Tetua Gusou, aku tidak ingin menjadi musuh dengan klan kamu. Tolong serahkan bocah yang membunuh murid aku. Petik dua. wajah Tua Gusou sedikit suram saat dia berdiri di gunung yang jauh. Matanya sedikit berkedip, sebelum dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya. Dan tertawa ke arah orang tua Nefarious Bon. Haha, orang tua Nefarious Bon. Aku percaya bahwa kamu sudah baik sejak kita terakhir bertemu. Mata pria tua bon tulang itu acuh tak acuh. Ketika mereka mengamati Gusou, namun dia mengabaikan wajah tersenyum yang terakhir dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Tetua Gusou, murid aku telah dibunuh oleh seseorang. Aku tidak ingin mengobrol dengan kamu sekarang. Petik 2. Tetua Gusou. Kamu harus menyerahkan Lindung itu. Chen Luo tertawa dingin saat dia berdiri di samping. Ekspresi Gusou sedikit tenggelam. Ketika dia mengerutkan kening dan berkata, Orang tua Nefarious Bond, Lindong adalah tamu penting dari klan Gu aku. Terlepas dari dendam apa yang kamu miliki, aku tidak akan membiarkan kamu menyentuhnya di pulau pengumpulan bela diri ini. Petik 2. Maksudmu. Kamu bersedia menjadi musuh bersamaku karena seorang anak muda dingin yang mengerikan melintas di mata lelaki tua. Nefarious Bon itu, ketika dia perlahan berkata, "Pada titik ini, pria Tuan Nefarious Bon tiba-tiba melihat ke arah puncak gunung." Mata gelap dan dinginnya seperti ular beludak saat mereka mengunci sosok muda kurus. "Berat, kaulah yang membunuh muridku, kan?" Mata pria Tuan Nefarious Bon itu mengunci lindung dari kejauhan. Saat dia tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Segera, kekuatan Yuan di daerah itu beriak, seperti guntur. Suaranya dengan keras meledak di samping telinga lindong Gelombang sonik liar dan keras yang memasuki telinganya menyebabkan tubuh lindung sedikit tersentak. Gelombang rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan dari gendang telinganya, sementara ekspresinya secara bertahap menjadi gelap. Hati-hati, orang tua Nefarious Bon ini telah melangkah ke tahap mendalam kehidupan yang sempurna bertahun-tahun yang lalu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang sen Jue dapat menandingi. Gu Mengki di sampingnya memperingatkan dengan cara yang hikmat. Lin Dong sedikit mengangguk, dia bisa merasakan riak berbahaya dari pria tua Nefarious Bon ini. Perasaan berbahaya ini tidak tampak seperti seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Itu mungkin. Bahwa hantu tua ini bahkan telah menyentuh tahap kematian mendalam. Hati Lindung tanpa sadar tenggelam setelah memiliki pikiran seperti itu. Orang tua ini benar-benar bukan orang biasa. Sepertinya Lindung benar-benar harus berusaha keras untuk melarikan diri darinya. Orang tua ini tidak peduli apa latar belakangmu. Kehidupan untuk kehidupan. Aku akan mengambil nyawamu untuk muridku hari ini. Orang tua bon jahat itu menatap Lindung dengan mata gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah ke depan, dan muncul di udara di atas gunung seolah-olah dia telah berteleportasi. Tongkat tulang berjalan di tangannya terbanting ke udara, sebagai pilar Yuan Power yang megah bersiul dan menyapu Lindong. Orang tua jahat Bon, ini adalah Martial Gathering Island. Itu bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku sedemikian rupa. Petik dua, Furi melintas di wajah Gusou setelah dia melihat ini, dengan teriakan rendah. Tubuhnya muncul di depan Lindong, dan dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power melonjak, dan pukulannya menyebar pilar Yuan Power itu. Meskipun pilar Yuan Power tersebar, tubuh Gusou mendorong ke belakang, dan dia terpaksa mengambil beberapa langkah ke belakang. Jelas, masih ada beberapa celah antara kekuatannya dan kekuatan pria tua Bon itu. Gusou, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu ini lelaki tua ini? Pria Tuan Nefarious Bon itu berteriak dengan dingin sambil memandangi Gusou, yang telah campur tangan, dengan mata gelap dan dingin. Aku telah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh Lindung selama dia masih di Martial Gathering Island ini. Gusou tidak menyerah, dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan suar sinyal keluar. Akhirnya, meledak di udara. Swash, swash, swash. Banyak suara angin deras muncul setelah suar sinyal ini meledak. Banyak ahli dari klan Bu bergegas dari semua arah. Mereka melayang di udara ketika mereka melihat orang tua Bon jahat dengan mata waspada. Orang tua Bon jahat, aku harap kamu tidak akan memulai perselisihan di pulau pengumpulan bela diri ini karena klan Bu. Kalau tidak, jika kepala klan tahu tentang ini, kemungkinan dia juga akan sedikit marah. Seorang pria tua berambut putih berdiri di udara di depan banyak ahli klan Bu. Dia juga seorang tetua dari klan Gu, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Gu Shou. Apakah kamu berencana untuk menggunakan nama Gu Fan untuk menekan orang tua ini? Mata orang tua tulang nefarious jelas berubah sedikit setelah mendengar kepala klan Gu disebutkan. Dia langsung tertawa dingin, namun semua orang bisa tahu bahwa kepala klan Gu klan adalah seseorang yang bahkan orang sombong ini waspadai. Haha, itu bukan niatku. Namun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Lindung ini adalah tamu penting dari klan Guaku. Dia telah membantu klan Guaku menjadi juara dari pertemuan Martial Jika kami mengizinkanmu untuk menyerangnya seperti yang kamu inginkan di sini, siapa yang akan berani membantu klan Gu kita di masa depan? Pria tua berambut putih itu tertawa samar. Apakah maksudmu selama Lindung meninggalkan Pulau Beladiri berkumpul? Dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan Gu Klanmu. Mata Chen Luo berputar ketika dia berkata, mata pria tua berambut putih itu mengeras. Dia sedikit mengernyit dan berkata, secara teori, itulah yang terjadi. Namun, yang terbaik adalah tidak membuat musuh. Aku berharap bahwa pada akun klan bu kami, kamu bisa. Aku akan melepaskannya selama bocah ini menghancurkan kultivasinya sendiri di depan aku. Orang tua bon jahat memandang lindung dengan cara yang gelap dan dingin. Saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Maafkan aku, aku tidak punya pikiran untuk melukai diriku sendiri. Jika kamu memiliki minat pada hal-hal ini, kamu dapat melumpuhkan diri kamu sendiri." Lindong menyeringai pada pria tua nefarious Bond dan merespons, "Apa bocah berlidah tajam? Orang tua Bond jahat tertawa sinis. Namun, apakah kamu menjadi lumpuh atau tidak? Tidak akan menjadi keputusan orang seperti kamu." Aku pasti akan membiarkanmu membayar harganya begitu aku menangkapmu. Petik 2. Lindong tertawa dingin. Saat keinginan membunuh melonjak dari dalam matanya. Aku sementara akan melepaskanmu hari ini karena klanbu melindungi kamu. Namun, senyum gelap dan jahat muncul di wajah pria tua Nefarious Bond. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Ketika cahaya keabu-abuan tiba-tiba keluar dari mereka. Setelah itu... Ia menembak ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakjubkan. Aku akan mengakui kekalahan jika kamu ingin bersembunyi di pulau pengumpulan bela diri ini selamanya seperti seorang pengecut. Namun, jika kamu berani keluar dari pulau ini, aku akan membiarkan kamu memahami apa yang dikenal sebagai gelandangan tunawisma lebih baik mati. Petik 2. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya setelah mendengar kata-kata ini dari pria tua Nefarious Bond.